Halo kawan-kawan, selamat datang di channel gua. Channel yang memberikan informasi seputar Slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini Bocoran slot gacor hari ini, dan pola slot gacor hari ini Oke kali ini kita kembali lagi di permainan Gate of Olympusnya Dengan membawa modal 80 ribu gua pasang di bet 3000 ya Tentunya masih seperti biasa gua cocol-cocol dulu santuy ya di awal untuk mencari suatu keokean Ataupun dikasih skater gratis Sama si kakek Zeus Oke dari tadi masih dikasih tiga skater dan 3 skater lagi Yuk turun bisa Satu lagi di Pojok Belum dikasih juga ya dia. Beberapa kali dikasih tiga skater doang Belum dikasih 4 skater Dan akankah gua dirungkatkan untuk permainan kali ini modal masih tersisa 40.000 jam pasirnya konek Oke mantap 8000 kali tiga dan ditambah lagi perkaliannya ya Jok 88.000 kali 973.000 Oke lumayan di up kembali ya untuk modal gua Tidaknya masih dikasih perlawanan dan di sini gua masih bermain di situs permain 138 itu ya Situs termantap tergacor dan terpercaya Proses deposit yang sangat mudah sangat cepat Oke mantap banget ya dikasih kali 250 nya cuk Dan modal langsung di up di angka 4,8 juta Wadidaw mantul banget ya Namun untuk skaternya masih nanggung banget loh Dari tadi cuma 3 biji doang dan untuk update permainan gua, gua main di jam 4 sorean ya, ya Oke, di sini gua coba buy spin. Semoga aja masih ada yang mantap ya di buy spin kali ini. Dan, jika ada kali merahnya di dalam skater kan lebih mantul banget ya, ya Sayang banget baru dikasih kali duanya. Oke, awal yang mantap juga sudah dikasih pecahan yang mantap di pertama spin untuk multiplayer baru dikasih kali duanya itu dan buat kalian yang ingin mencoba bermain di permain 138 langsung aja ya guys ke deskripsi ataupun di pin komentar disitu sudah gua dulu kalian tinggal klik aja otomatis akan terarahkan ke websitenya langsung aja Oke, okay, mantap banget di sini pecahnya masih combo-combo yang mantap item-item gede masih connect juga ya, cuy ya. Dikasih nice 61.000. Biru ungunya bisa uh mm, mantap. Lagi itu pialanya Oke. Okay. Kuning hijau. Mm, 9.000 ya, cuy ya. Merahnya nanggung banget kurang satu biji belum turun. D kali 14 dan dapat support 132.000 untuk modal belum balik sih cuma kurang 20000 saja ya profit lah ya Uh mantap multiplayernya juga sudah gede di kali 20 nice pas pasan 36.000 ya. Modal sudah balik kita tinggal nunggu dikasih profitnya sama si Zeus. Birunya bisa belum dikasih, ya. merah hijau belum dikasih juga ya. cuy ini hijaunya turun, biru ungunya bisa. Uh, mantul, dikombo dengan kuning aja ya. Dan pialanya juga konek, jam pasirnya belum turun. 18.000 dikali 23 sensasional 416.000 Tentunya sangat gacor dan gacor ya bosku. Buat kalian yang penasaran, langsung aja ya gaskan dicoba bermain di permain 138. Semoga yang gua rasain bisa kalian dapatkan juga ya bosku. Kita JP bareng-bareng di permain 138. Oke modal gua sudah diap di angka 5,2 juta. Di sini gua gaskan di bejang lebih tinggi ya tentunya gua coba sepin santui santuy lah di B25.000 nah ini bisa dikatakan santuy lah ya dengan modal segini gua masih bermain di B25.000 ya siapa tahu dikasih skaternya ataupun sensasional lagi aja ya dikasih kali 250 ataupun 500 juga mau loh dan buat kalian semua, gua selalu mengingatkan di setiap video gua ya, jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian, cukup dijadikan hiburan saja ya cuy ya. Hiburan, obat lelah atau kalian sedang letih, bisa dicoba. Oke, di sini gua coba buy spin dulu ya, feeling gua ngajak untuk buy spin. Ya, semoga aja di sini ada isinya untuk buy spin di angka 2 juta ini. Kalau dikasih ya, makin bagus lah bednya gede banget ya. Kalau belum dikasih ya kita gas cabut aja ya. Karena modalku awal gua juga cuma 80.000 saja, cuy. Ini sudah di update angka 2,9, masih tersisa spinnya. Ini dapat berapa? Ini di by spin 2 juta. Oke, okay, kali 16 ya, cuy. Kali 16 gede juga untuk multiplayernya masih tersisa 9 sepin bisa yuk ini dikasih sen sayang wadidaw cincinnya bisa yuk uh nanggung banget jam pasirnya kurang satu biji cu birunya connect hijaunya bisa mantap hijaunya positif turun ya ya dan jam pasirnya turun lagi banyak ini Uh, 249.000 dikali 20 dan sensasional 4,9 juta ya mantap banget feeling yang bagus by spin sudah dapat 5,8 juta dan kredit gua masih tersisa 2,9 habis ini gue langsung cabut aja ya amankan santu ayo petir petir kayak goblok belum dikasih juga ya eh langsung aja gua cabut amankan saldo dan gaskan withdraw ya bos ya buat kalian yang ingin mencoba semoga mendapatkan foggen seperti apa yang gua rasakan ya dan dapat JP GP -JP manjanya jp-paus ticket of Olympus. Oke bosku, buat kalian semua salam satu obis salam sensasional salam jackpot permen 138 See you